Pak gubernur apa oh, ngene? Oh, <gir> kami di sekolah kami itu punya presiden. Oh, apa oh, presiden apa? Oh, oh. Siapa presiden? Oh, gitu kan? ngapain? Menteri-menteri-menternya, menterinya ada berapa? Menterinya, ya. Gimana cara ngaturnya? Có bị kinh Tiga belas, tujuh yeah. tiga Diperkenankan kepada Bapak pelajar peserta acaranya untuk mengikuti tari kami tari Desmo Sugar Dulce. dari kelas lima sekarang kelas enam belajar setahun yeah. belajar narinya berapa lama berapa lama belajar narinya dari kelas empat semester satu sampai sekarang oh kamu, kamu kesurup apa sekarang empat oh, kurang empat dari kelas empat semester satu sekarang sampai berapa? berarti berapa lama belajar narinya <tuh> Bila, ya. Bila. Terus itu kamu ngumpulin barang bekasnya itu dari mana? Kamu dari mana? Ini itu pas kita sudah di sini itu ini sudah ada. Sudah oh, ada. Jadi yang nyari gurunya. Ya ini yang nyari uh, ya yang di sekolah di sini tapi yang sudah dulu. Oh yang sudah dulu? Sudah lulus. Bukannya lulus? Lu lu tuh juga emberi ini. Ya, jadi kemarin yang mulai surat pada Pak Gubernur siapa? Ayo angkat tangan Oh, sini, sini, sini. Eh, sini Kenalkan dulu. Siapa namanya? Nama saya Lofi. Hah? Lofi. Lofi. Oh, tulisannya itu. Oh, artinya apa itu? cinta <tuh. tuh. tuh>. Lofi mas berapa? karena saya ingin memperkenalkan tentang SD Kami kepada Pak Biksu oh saya tuh bingung lho Pak dulu kemarin apa namanya gerakannya itu? SD? SD kenalan gitu tapi kan SD kan kenalan terus sopo-sopo pernah disini namanya kenalan di Kabupaten paduan jadi kegiatan dari yang banyak itu yang sudah kamu ikuti apa soboano soboano itu apa eh uh, bueno itu dari kata bahasa jawa itu jalan-jalan ke ladang sobo itu artinya apa sobo jalan Jalan, tapi itu harus sobo kebun sobo jalan-jalan wano artinya ada, matang atau jadi jangan jalan jangan jalan mana mana, coba wana? di ladang yang di coba Di coba? coba bagaimana gimana? coba coba? itu tuh. itu coba? apa loh? oh ngetik apa kaya iya terus apa ini ya tak? Bisa. ya melihat ekosistem ekosistem eee <tuk> uh, tumbuhan-tumbuhan tumbuhan apa yang tumbuhannya kamu lihat? tumbuhan <tuk> ketela ketela? <tuk> tumbuhan, <tuk> uh, tumbuhan apa? tumbuhan <tuk> ketela <tuk> terus kemudian singkong hehehe oh <tuk> berarti kondokan <tuk> <potongan>, apa <tuk> gitu, <tuk> ya terus apa lagi cengkeh? itu kemarin Pak, itu melihat Pak? iya, belum ya, sekarang? Masam. Pas, Masam. Pas sampai dengan kelas 6 pernah ya nantar pohon? pernah pohon cabe apa? pohon pohon cabe, pohon pohon pohon bayam, pohon, capai, bohan sayang, bohan pohon capai, bohan bayam, bohan tomat, iya tadi tuh pohon memang iya gak apa-apa tapi pernah nanam kalau pohon yang apa ya pohon itu yang ada kayu ya kayak gitu tanamannya keras ini butuh di atas gitu ya pernah nanam ya umpama pohon singon pernah? iya dari kecil iya dari kecil tapi pohon apa? mau nih mau pernah lihat oh, ma pernah di di oh, pernah lihat buah Bua Tuh, nah. eh, eh? belum. Belum? Baksudnya kayak kecil-kecil ini kan, bulat-bulat gini kan iya. bukan. ini di saya jalan ya. Ya, kita mau, kita mau, kita mau. Bisa, jadi, ini ini maling. ini malih, ini malih. Ini malih. <tuk> <Maling. tuk> belum pernah kok. Ya, oke geser. Namanya siapa? Nama saya Alena. Alena. Alena. Pas kemarin nulis surat, Pak Gubernur yang nyuruh ibumu, bapakmu, atau ibuku? Atau ibuku. Oh ya, nyuruh bapak ibuku. Apa punya kita punya. Surat surat? Ya itu ditanya mau menulis surat sama siapa? Oh kamu ditanya, atau sama pak guru? Ya. Pak, turut, pak guru? Guru. Guru. Oh bu Denny. Denny lagi waktu itu? Kamu <gulis> <Sudah> kan belum. <gulis> Suruh menulis surat. Ya. Oh, tulis surat ke? Pak Handa. Oh buka Handa. Pak Presiden Terus kerempal lagi? Sama oh, Pak Oh sama Pak Makeng oh, sabar, oh, Kamu kok nggak beresal Pak Presiden? Saya ingin listlet buat Pak Ganjaran Oh kenapa? Ya karena saya ingin memperkenalkan SD kan, justru kenalan dan kegiatan kegiatannya. Perkenalan terhadap SD, kenalan apa yang mau dikenalkan? Hehehe, lah Biar orang-orang jadi kenal, nah apa kira-kira? Apa yang mau kenal tadi Sokohono apalagi yang lain? Oh, tile-bele Apa itu tile-bele? itu tuh kegiatan yang dilakukan saat hari air Hari air? Wah oh, ada tuh? Ada Ada hari air ya? Pilih-pilih, pilih itu tuh. Pilih itu tuh sumber mata air, sumber mata air. Anak Pernah. Di mana Di... Di beli kain, oh beli kain ya. Terus anak lagi beli ringin, beli ringin. Terus beli, beli oh beli. Beli beli beli. Beli sawo, sawo. Makanya beli itu dan sendiri sama teman atau sama gurunya. Sama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Oh Bapak Ibu, diajarin apa sama Ibu Bapak Ibu guru? Soal bunyi, aja balon, motor, oh motor uh, topi air, terus uh, volume. Volume. pH sama. pH oh, banget. Nah. Di pipi itu kecut apa kayak gitu? <laughs> Ukur ya. apa? Volume tiba, cara mengukurnya? Orang itu, tuh, dicucuri satu-satu. Saya enggak, orang enggak gitu. Enggak, dalam tuh kayak di timur ke dalamannya, timur oh, ke dalamannya, lokasi ya. sendi, ya. terus, terus di situ, di situ belum usah ke Pernah diajarin sama Bapak Ibu guru, kan? Rumus dong, no? gitu, volume? Ya. Kalau bentuknya kotak Gimana rumusnya? Masih ya, kalau kota itu kotak S kuadrat S kuadrat Gimana? Ada yang tahu namanya? cara menghitung volume, bentuknya kotak. Iya, kayak kubes gitu loh ya, iya iya. Pokoknya gimana? Upama itu belinya itu bentuknya kotak gitu ya. Terus hitung volume-nya. Gimana? Hitung volume Ada yang tahu? Nah, sini. Gimana ngitung volume kalau bentuknya kotak? Sisi kali sisi kali sisi. Sisi x sisi x sisi betul? betul? kalau kubus itu kubus ya betul? betul betul, betul? betul. betul. ya yeah. sisi, kali sisi, kali si atau panjang Lagi Lagi lebar, kali lebar kali tinggi kali tinggi kamu kok pinter? siapa yang nanti tahu? Pak Wahyu Pak Wahyu, Pak Wahyu itu guru apa? Akama. Kedua Baik. kalau bentuknya butir, ya kayak ember gitu, gimana? Senangnya nabung itu, tabung tapi dari air pangkat dua dikali tinggi. Betul, Pak? Betul, Pak? Ini sebagian saja, Pak. Lagi pramugari, pramugari. Oh, pramugari dan di sp itu. Salah bang. Bang. bang Oh iya Berdiri di kereta Itu yang teranggung gari Jangannya teranggung ke kereta <messin> Oke, gitu, gitu, di mata Mau handbook, Mau handbook, Mau eh, mau Panas, kita ngobrolnya di dalam saja. Enggak, saya mau panas-panasan. Oh. hari pagi itu menyehatkan. Terima kasih. Terima kasih. Udah dibikin dulu, kasih dulu. sih. nama siapa baca Aura. Aura. Jadi kamu Lofi. Alena. Nah Saya Gita. Gita. Gita kita Gimana? Saya kelas 6. Sepo wono, pilih-pilih, atau pilih? Tuspo. Tuspo itu apa? Tengok orang sakit atau jemput. Tengok orang sakit atau jemput. Kenapa harus ditengok? Ya, itu kalau udah sepuh gitu, ditengok. Gitu. Kenapa Kau harus ditengok? Enggak saya ditengok? Oh, tidak <tuk> jadi tos itu gerakan iseng ya bisa jadi, bisa jadi iya. <tuk> <tuk> kalau ada orang sakit kenapa ya harus tengok yeah, pernah, pernah nih orang sakit? pernah pernah nengok nenek? pernah aku pas nengok nenek itu perasaan apa sih mau ketemu nenek? ya senang itu kalau ketemu orang yang tua. Ya, ya kenapa? Hai, itu kayak ketemu Asik gitu kayak ketemu artis k-pop. Iya, gitu hai, Oh, hai, gitu. Jadi nenek hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kok hai, ketemu sama nenek orang tua, hai, orang sakit? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, berbicara, hai, hai, oh, iya mencari pengalaman, apalagi lagi, dia busi, -busi dulu, gak apa-apa jangan -apa. bisa mengetes tingkah lalu tingkah ya, lalu, itu tingkah lalu seperti apa? sempat, sempatnya, cara bicaranya. pembicaraan emang kalau orang sakit itu, kalau ditemu tengok dia apa seneng tau? seneng? seneng, kenapa kira-kira kalau dia oh, di tengok seneng kira-kira? Kalau teman lagi sakit di rumah, 3 hari nggak boleh keluar rumah, itu gimana rasanya? Ya kalau di tengok temennya itu ada yang bisa bicara, cerita. Bisa cerita, gitu ya? Jadi seneng? Ya, ya. kalau nengok orang tua, ada rasa kemanusiaan. Ya, ya, silahkan berapa itu Pancasila? ayo Kedua. apa sana, ya entah, langsung kemanusiaan yang adil dan beradab nah. gitu. <guluh> <Okay, mari. guluh> <tuh> ya. yang adil dan beradab pada orang tua sakit di pengok, sehingga orang tua jadi semuanya ada berkenan di sini gitu ya orang tuanya bersama kakek neneknya bersemangat, betul <tuk> bisa moni malah juga. kamu kalau punya ada neneknya? punya ada ya. Ada. kalau nembak, kamu sering ngasih atau sering dikasih? kadang dikasih. kadang dikasih, kasih apa? kasih uang. berapa? dua atau sepuluh ribu? dua itu sepuluh ribu, sering pakai berapa? ditabung. ui, saat ini ditabung. Oke, jadi pernah punya pengalaman tadi itu? tengok orang sakit dan jungkotu sekolah tadi? Pernah. Pak mana? Pak Gubernur. Oh, Pak. <laughs> kami di sekolah kami itu punya presiden. Oh, Pak presiden apa? Ya, presiden membimbing murid-murid. Oh, membimbing. Siapa presiden? Ya, ada Pak Serin dan wakilnya Angel. Oh, kamu presiden ya? Oh, gitu. tugasnya ngapain? Tugasnya ya, saya mengatur Menteri-Menterinya agar dapat melaksanakan programnya menteri dengan saya. Sangat. Oh, mengatur Menteri-Menterinya. Menterinya ada berapa? Menterinya ada banyak. Oh, menteri ada banyak. Ada banyak. Oh, <tuk> <dan> kamu <tuk> ngatur? Iya. gimana cara ngaturnya? Ya kadang kalau lagi ada platform itu, kalau bersama itu, ya saya mengingatkan karena dia ya juga ditanya, udah selesai programnya, ber terus sudah tanya. Oh, ada nggak Menteri urusan lingkungan gitu? Ada, Pekarangan. Pekarangan? Iya. Tadi ada suara apa tadi? Kareng Gareng. Apa namanya? Kareng Hah? Kareng Oh, di sini namanya Gareng lho. Kareng. <laughs> nah, <Luku cemanya> gareng. Itu Gareng. Gareng. Itu kareng Garek sama Petro ada apanya? Ada Hubungannya apa? Gak Oh gak tau, hubungannya baik-baik saja Nah, terus tugasmu? Atur. Pernah rapat gitu? Saya itu siap satu minggu sekali, setiap hari Kamis Setiap hari Kamis rapat? Ngomong soal apa? Kadang ya ngomongin soal program-program yang akan dilaksanakan Terus ya ngomongin kalau misal ada, mau ada Kegiatan apa yang dilakukan? Oh, gitu, hebat ya. sekali ya. Tadi hari ini, kegiatannya apa? Sekolahmu hari ini ya? Kegiatannya, yuk, umumnya murid perangkat. Oke, <tuk> <entasih>. <tuk> Bapak, Ibu guru, anak-anak semuanya, pesan apa? guru satu belajar yang baji programnya keren banget. Tadi ada satu: Super Wono. Maka kalian semua akan kenalan dengan lingkungan ya ke hutan, ngerti tanaman ngerti kalau kondisinya kritis, ditanemin kalau sudah nanam, dipelihara gitu ya, tadi ada juga beli beli itu penting agar ada sumber mata air kita tidak punah. maka Pak bener tidak, kalau ada sumber mata air, sekitarnya hutannya harus lebar dan tidak boleh dipotong kalau tambahin terus, tambahin terus. Kalau lu daerah kerasang yang biar mata airnya nanti keluar terus dilet beli. Tapi juga ada tadi rasa kemanusiaan yang harus dibangun. Eh, ide temennya yang sakit, dilek orang sepuh, ya kakek nenek kita, dan kemudian mereka bantu untuk mengasah rasa kemanusiaan. Ada juga yang ke pasar ya? Apa namanya? Raman Pakan. Raman Pakan. Raman Pakan itu Makan itu apa apa? Pasar. Komplain itu apa? Suka. Suka abong. Suka pasar. Ayo, party, apa itu? Obrol. Dia Ya, suka ya. ke pasar. Kalau belanja ke pasar, gitu kan? Dan banyak pasar di kampung-kampung, kan? -kampung, eh, pasti ibumu, saudaramu, kakakmu, tetanggamu biasanya kalau pergi pergi ke pasar. Di sayur, yeah. di api, yeah. buah, untuk kaki Dicacan. Dicacan, yang makan, cita ya. Ini jajan, Ini jajan, bener jajan, di jajan, semuanya dah di jajan, di jajan, cita-citanya di tinggi di tinggi di jajan, di jajan, di jajan, di jajan, di jajan, di surat di jajan, <tuh> <tuh> <tuh> Siap, ya, ada ya. ya. Oke, okay. senyum. Ayo giginya kelihatan. Giginya siapa giginya Ya. Pak gubernur ini ada dari kami Republik anak kenalan kenalan Karasobo, kenalan Nangbisoso Oh, ini yang buat siapa ini? oke okay. ini apa sih tulisannya? Republik anak kenalan Pekok, loh, ini kok Peko itu pekan apa Pekan olahraga kenalan Oh, Pekan olahraga kenalan di singkat ini Enak. ini apa ini? melayu melayuku. melayuku apa itu? itu melayu. kami memiliki kegiatan melayuku melayu-melayu? iya -melayu. itu nanti lari sejauh berapa kilometer nanti <coughs> kalau udah sampai sini waktunya itu sekitar 1 sampai berapa kilometer? 5 ada yang 5 5, wah ada pelarinya ya? ya. Wah, sekali ini semuanya ikut, semuanya ikut. wah pantas kamu sudah ikut sia, sia, cuma, Pak. ya 5 kilo? Wah, 3 kilo. Ya, 5 kilo 5 kilogram <gulis> <gulis> <gulis> ya, ya ya ya oke terima kasih semuanya belajar yang rajin ya. Ya, ya, ya. Ya. ya ya aku iya Ya, Pak, jauh tadi dari pusat kota, gimana, Pak? Ya, menarik. Ini Pak, apa namanya, saya ambil, apa namanya, suratnya. Karena suratnya itu dikirim ke saya. Jadi, mereka ngirim surat ke saya untuk menunjukkan dari tiga anak ini bahwa meminta, Pak Gumbunno datang dong ke sekolahan saya. Hmm. Republik anak kenalan, dia tulis, Maria Gita. Terus kemudian ada Vicentia Love, oh, ini Love namanya. Terus kemudian ada juga ini dari siapa ya? Maria Alena. Jadi yang memperkenalkan sekolahnya bahwa kegiatannya menarik. Ada acara, ini Pak Gubernur kami punya acara tilik belik. Dikasih arti lagi. Tilik belik itu adalah menengok beli atau sumber mata air. Jadi anak-anak sudah diajarkan sejak kecil mau mengerti kondisi lingkungannya wabil khusus sumber mata air sebagai sumber kehidupan Sobawono ini mereka pelusuhan ke hutan ke kebun maka mereka kenal dengan tanaman dan mengerti kondisinya ada juga Tospo ini menarik ini ini tengok orang sakit dan jumbo mengajarkan rasa kemanusiaan eh, kepada kawan sahabat termasuk orang tua remen peken nah ini ini remen peken ini suka ke pasar dan tentu saja secara tradisional, anak-anak mulai dikenalkan pada kegiatan yang setiap hari ada di lingkungan mereka dan kalau Bung Karno bilang itu kepribadian dalam kebudayaan jadi kita punya kebudayaan yang unggul bagaimana manusia saling menghormati antar sesama menghormati dengan yang lebih tua dan itu dikenalkan sejak dini termasuk kita punya sebenarnya kebudayaan-kebudayaan untuk merawat lingkungan dan dikenalkan sejak dari anak-anak ini hebat sekali, dan anak-anak yang pemberani oke, <San> oke ya, ya, ya terima kasih semuanya ya terima kasih